Halo guys, kembali lagi di channel STP Video Saya ini Sedang di Kolam kakek saya Saya akan lihat Ikan-ikan di sini dan bobohan bobo di sini. Ayo, kita lihat. Oke, aku bantuan, ya, bisa ini yang ini. ini Mari ya, belakang. Jangan ya. nya makan kasih makan ikan oke, bang. oke oke udah udah udah sini lagi. Ayo, kita lihat yang di sana lagi. Selain kakekku menerna ikan, kakek juga ada nanam-nanam buah-buahan di sini. Ayo kita lihat. Ini pohon duren. Ini pohon kelengkeng. Ini Jeruk girga ini, katanya, kalau dimakan sama kulitnya enak juga. Ini, mari kita cobain nih. Katanya, kulitnya enak, nih. Coba. Hmm, enak juga ya nah akan nomor satu satu pak Ya, sana dia ini banyak pohon jeruknya. Ini, ayo kita lihat pohon jambunya di sana. jambu jambu apa ini jambu apa ini enggak tahu, mm, tahu namanya ini jambu apa ini yang penting enak besar-besar buahnya Nung, kita ambil dulu ya ini jambunya ini ada yang warna coklat semuanya enak dimakan ini tuh juga nih, kita dulu ya udah matang apa belum nih, kita ambil juga yang warna nih, nih. udah matang yuk, kita makan nih, untuk abang yang coklat Ya, ada semutnya. Ya. Sekarang kita mau lihat pohon blimbingnya dulu. Nih, pohon dindingnya Banyak buahnya, matang mateng Sampai banyak yang busuk-busuk karena enggak dipanen nih. sama ini melia ya. ini eh, manis enak ya lanjut ke sana lagi nggak nek nek biar tak bantuin. udah tak bantuin bakar aja nek. ah cuma aja ada yang dibakar yang lainnya belum kering Ini pohon pepaya nih masih kecil Ini ada pohon belimbing juga banyak udah kayak gini aja cuma pohon pepaya Blinding pepaya Blinding Oh kacang panjang Tonton terus Pangeran Anak Sang Waktu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!